kita yaitu wisata Kalimantan ya nah hari ini kita mau berangkat kiling nah hari ini kita mau berangkat iling ke objek wisata pantai batakan yaitu yang ada di tanah laut ayo ikuti kita ya sanak Tetap di wisata Kalimantan ya, lanjui Sanak! Halo Sanak! Kali ini kita mainnya ke tempat yang ada pantainya yuk! Yup, hari ini kita akan ke destinasi yang tergolong baru lagi nih. Udah pada tahu belum di mana tempatnya? Yoi, betul banget! Kali ini kita mau ke wisata Pantai Batakan Baru. Penasaran gak sama keadaan pantai di sana? Justlah, kita eksplor pesawat. tebak-tebakan nih hujan hujan apa yang bikin senang hujani aku dengan senyumanmu Hai -ha Oke sanak uh, kita mampir dulu nih di sate batik-batik mau isi, isi perut biar nanti gak kelaparan sampai pantai ya ayo kita makan dulu ya isi perut dulu ya ke objek wisata pantai batakan ya tetap stay di wisata.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 ya, nah ini kita mau bayar dulu, bayar administrasinya sanak. Oke kita antri dulu ya dengan mobil di depan sanak ya. oke, ya pakaian, satu dua tiga empat lima, lima. satu ya, anak anak juga, bang. lima aja lima dua puluh lima. wow oh, satu orangnya kan berapa? lima ribu kan? lima ribu. Wah oh, sanak di sini ya. cuma masuk lima ribu di pantai batakan. kita bikin truk buat uh, wisata Kalimantan Mai nah terima kasih Gih, pak nah. oke sana kita sudah tiba di pintu gerbang pantai batakan welcome pantai batakan baru sanak ya jadi kita pertama kita review dulu nih sanak di pantai batakan baru ya di Pantai Batakan Baru, kita jalan sini dulu sanak. Jika Pantai Batakan Lama, nanti sanak-sanak belok kiri ya. Ini kita lanjut dulu. Lokasi Pantai Batakan Baru ini tidak jauh dari Pantai Batakan Lama, yaitu di Desa Batakan, Panjipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Terletak kurang lebih 125 km arah selatan dari kota Banjarmasin. Meski perjalanan cukup panjang, gak perlu khawatir, Sanak, karena jalan di sini sudah beraspal dan cukup bagus. sampai di pantai batakan oke tadi di pantai batakan yaitu di batakan baru ada ikon baru juga nih yaitu pantai batakan ayo lihat di sana oh iya sanak kata batakan sendiri diambil dari nama desanya yaitu desa batakan sama aja kok seperti pantai batakan lama yang membedakannya, Pantai Batakan Baru ini merupakan destinasi baru. Maka ditambahkanlah kata baru di akhir kalimat penamaannya. Explore ya, dulu jadi di sini banyak e, untuk permainannya seperti kan ada food, terus ada pakai mobil-mobilan, e, dan masih banyak yang lain. Ada juga yang kedugaan sana ayo kita coba tanya-tanya ya, satu-satu berapa sih tarifnya? buat kalian bisa nih mempersiapkan uang buat mau menikmati fasilitas yang ada di sini ya, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Ayo kita tanya-tanya yuk ke paman-paman yang jaganya ya. Ayo sanak ikut ya sanak. Oke sanak kita tanya dulu nih ke paman-paman yang jaga untuk mobil-mobilan ATP ya. Ayo sini kita coba tanya. Paman. Berapa harga sewa untuk mobil-mobilan ATP Maman? Kalau ATP 20 menit 50 menit. Oke, sanak, jadi siapkan uang dari rumah untuk sewa ATP. Seharga rp ribu, durasinya 20 menit. Itu dari mana sampai mana, Maman? Batasnya Dari Demang, dari ke sampai ke perbatasan batakan Lama. Sampai ke perbatasan batakan Lama dari Oh lumayan jauh itu, Demang, dari Demang, dari Oke, paman terima kasih infonya. Ya, kita lanjut lagi sana Kita jatah cari lagi. Yuk. Ayo sanak, kita mau cari paman-paman uh, atau siapalah yang buat kita tanyain ya untuk tarif naik kuda dan banana boat deh sanak. Karena banan pun rame banget tuh kita cari ya yang jaganya kita tanyain tarifnya berapa sih gitu ya Buat kalian keren e, biar nggak penasaran berapa sih tarifnya berapa sih harganya gitu ya Biar kalian gak penasaran kita tanya langsung ke orangnya ya Ayo sedang kita ketemu untuk tanya-tanya nih berapa sih harga untuk naik banana boat di Batakan Baru ini ya sana. Nah, ini pamannya nih. Om, Paman, ya. Paman, Berapa tarif untuk naik banana boat? 100 sekali jalan, 100 sekali jalan. Sekali jalan tuh keliling jauh gak? Jauh. Oh, jauh. Oke. Nah, ini sekarang sini mau naik banana boat nih. Guys. Nanti jangan lupa ya, subscribe bisa tanggal bantet ya. Oke, okay. Oke, jadi tariknya itu adalah Rp100.000 untuk satu kali jalan dan bisa mungkin di, uh, dibuati oleh 5-6 orang mungkin ya. Coba lihat deh ke sini tanah ke, yuk. Meski tergolong wisata baru, pengelola di sini sudah membuat nyaman pengunjung dengan menyediakan banyak fasilitas losanak seperti gazebo, penginapan, kamar mandi, motor ATP penyewaan kuda hingga wahana air banana boat awas ada raja anak ada raja nih Oke Sanak kita lanjut ke spot berikutnya ya Kita menuju ke Dermaga Sanak Ayo ikutin ya Sanak Sanak kita coba tanya-tanya ya lagi ke tempat uh, yang sewain buat jalan-jalan ya pakai kuda ya Mudah-mudahan bisa ditanya ya Ayo Sanak kita tanya Sanak tarifnya berapa sih ya Berapa?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 Bersama anak-anak yang keren, ganteng banget ini nih nah, tetap standby di Wisana Kalimantan Raju Isanok hey. Mantap ya Kata religi ya, yaitu ke Pulau Datuk. Nah, ya. ini kita dengan Paman nih. Paman, berapa tarifnya untuk berperang ke Pulau Datuk? Paman biasanya dua puluh ribu, empat puluh empat kalau kalau puluh biasanya ada 20 ribu. orang empat puluh empat puluh empat puluh empat puluh empat orang empat puluh empat ya empat puluh empat puluh empat puluh boleh daripada 10 orang boleh jika kalian ingin nyebrang ke Pulau Danau ya, Kiara. Oh, ee dua 200 atau 150 sanak Nah, 150 ya, ya. itu untuk berapa orang, Pak? Untuk 10 atau kurang daripada 10. sepuluh orang atau kurang dari 10 apabila kalian rombongan sanak Nah, ya, ya. di sana tuh Pulau Danau tuh makamnya mapaknya Pak namanya Jatuh Muhammad Tahir. Jatuh Muhammad ya, ya. Tahir atau turutan pelabuhan juga. Mata oh, turutan itu pelabuhan ada tuh pemungutan kan namanya oh, bilang oke oh. okay, ya, nah sanak jadi jika kalian datang ke pantai Batakan mau wisata relincing mm -hmm. boleh nih dengan ampat nih nah ini harus minta izin boleh jebrak ke sana yeah, saya sering mencariakan penumpangnya penumpangnya jadi oh. orang yang kapal bawa oh, gitu ya pencari penumpang nah lihati paman yeah. Dika nah saya yeah. paman, yeah. yeah. paman Ridwan nah yeah. dengan paman Ridwan kalau mau nyebrang ke pulau Datu okay, sana oke sana setelah itu nih Kalimantan Raju Sanaknya seberatan Ke pantai Batakan Baru Batakan Baru Oke okay, Sanak Kita ketemu nih di pojokan Samping ini ya Samping dermaga yang baru dibikin Nah itu ada Satu, dua, tiga, empat Ada empat kubu Entah itu disewakan Atau untuk umum Saya kurang tahu karena belum nemu Orang yang mengelola tempat ini, ya. Jadi, jika kalian tahu, ini tempatnya disewakan atau di untuk umum, ya. Coba kalian komen di kolom komentar, ya. Oke, sanak, ya, ditunggu komentarnya, ya. Silakan ya. Sekarang kita nemu warung. Nah, warung nanti jika kalian lapar atau haus boleh nanti buat ganti pakaian. Di sini ada kamar mandi dan WC juga. Ayo coba lihat di sini ada warung menyediakan kamar mandi dan WC. Nah, jadi jika kalian ingin mandi itu ada tarifnya 5.000. Terus untuk BAB 3.000, buat pipis itu 2.000. Nah, dan di sini juga ada kata acilnya itu penginapan jelah ya, penginapan. Nah penginapan penginapannya tuh namanya penginapan Mama Wahyu. Penginapannya berapa semalaman aja dia? Dua ratus lima semalaman aja ya. Dari jam berapa sampai jam berapa dia? Oh jadi semalaman asal dua puluh empat jam gitu jelang. Oh, kadang kayak hotel nih. Oh jadi sesuka hati yang penting 24 jam empat jam itu penginapannya dua ratus Semalaman atau 24 jam Oke okay, Sanak kita langsung aja ya Cek penginapannya Jika kalian ingin nginap di pantai Batakan baru Silahkan nanti hubungin nomor handphone yang tertera di papa namanya ya Ayo Sanak kita lihat Oke okay, Sanak ini kita mau review sedikit untuk penginapan Jika kalian ingin nginap di Batakan ya Yaitu di penginapan Mama Wahyu nah, Di sini ada nomor handphonenya Ini ya Ini bukan endorse ya Sanak ya di sini kalian bisa catat nomor handphonenya 0857 bla bla bla 0853 bla bla bla itu ya. Oke, sana kita coba ya lihat e, penginapannya ya, yang ada di Batakan Baru ya. Nanti jika kalian pengen nginap, malas nginap di pinggir laut, boleh nanti di penginapannya ya. Coba kita lihat ya. Oke, seperti ini sana. Seperti itu ala kadarnya buat nginep di Batakan Baru ya, sanak ya. Oke, selamat menikmati wisata selanjutnya kita explore lagi ya, sanak di Pantai Batakan Baru. Lagi, sanak. Oke, sanak, kita sudah ada di dermaganya Batakan Baru ya. Ayo kita jalan-jalan di dermaganya Batakan Baru. Ayo, sanak. Jangan lupa ya, jadi bagi kalian yang jalan-jalan ke Batakan Baru, jangan lupa mampir ke dermaganya Batakan Baru ya. Ada lima spot foto buat kalian yang keren banget dan cuami buat kalian foto bareng di sini. Seru banget kan sanak liburan di sini akan lebih seru lagi jika sanak berlibur bareng keluarga atau temen-temen nih. Tapi jika sanak pengin me-time atau healing nih berlibur sendirian pun gak ada salahnya sanak karena banyak kegiatan yang bisa kita nikmati dan lakukan di sini. Oke sanak, coba kita jalan-jalan sini tanya-tanya dengan pengunjung yang sudah. Lebih lama dari kita di sini ya nah, Dengan mas Mas siapa namanya mas? Ya, mas Aiden Ramadan. Mas Ramadan. Banyak dengan siapa mbak? Barpuah. Oh dengan Barpuah. Dari mana mas? Dari pelehari Dari Oke okay. berarti dari pelehari juga nih sana Nah gimana mas? Menurut dia nih Untuk spot dermaganya, Batakan baru nih mas? Nah lumayan mas Lumayan Oke okay. Biasanya ini nih Ramainya tiap hari apa ya, mas? Tiap hari kah? atau si Sampai minggu kah rame mas? Oh, mas, hari ini aja kalau Oh, cuma hari ini aja ke sini lah Oke, okay, okay. sip, mas, terima kasih mas lah Silahkan dilanjut, nanti jangan lupa Subscribe Wisata Kalimantan mas di Youtube nya Oke okay, lanjut mas okay. Dari mana mas? Tapi ayah Nah, asli sana Kalimantan hari ini khusus kedatangan tamu asli nah. orang Batakan nah, nah. ini dibangunnya dari tahun berapa mas? 2021 2021 nah. ya? Oke okay, nah. jadi jermaga ini dibangun 2021 Ini dibangunnya dari dana desa ya? atau dari pemerintahan ya mas? Dari pemerintahan Oh dari pemerintahan Oke okay, nah jadi kawan-kawan atau sanak sepertahan yang sudah berkunjung ke Batakan Baru jangan lupa mampir ke dermaganya barunya di sini ya. kulit banget gitu ya. Jadi banyak banget spot buat kalian buat foto-foto barang. Nah, ini <tip -tip> akhirnya langsung dikatakan <tip> <tip> Oke, sanak semuanya jangan sampai lupa ya. Tetap pantengin terus Wisata Kalimantan. Hai, Lan Keindahan tiap wisata memang memiliki keunikannya sendiri, Sanak. Jangan hanya menikmati keindahan pantainya aja ya, Sanak. Tetapi, jagalah keindahan yang dititipkan Tuhan ini dengan bijak, agar anak cucu kita juga bisa menikmatinya kelak. Oh iya, Sanak, kemana lagi kita nih? Kalau kalian ada saran tempat wisata, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Atau foto dan tag IG kita wisata Kalimantan underscore official ya. Dan jangan lupa juga, tetap setia nontonin kita tentunya di Wisata Kalimantan. Leju wisanak!